Lalu genggam tangan saat jatuh Dan kini pun engkau telah berubah Saat kau yang punya segalanya Kulala kau berhenti, kau sayangi Ikhlas kau menjauh asapkan Yang selalu genggam tangan saat jatuh, dan kini pun engkau telah berubah. Setelah kau kenal dia yang punya segalanya. So